Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, Sobat Kandang Mewah Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat Walafiat ya Kali ini kita coba berbagi Ilmu lagi, tentunya Ilmu Ternak LB Atau Lovebird yang lagi rame banget ini Apalagi kalau bukan Lovebird Aqua Kalau kita perhatikan dari komentar Teman-teman di Medsos Makin hari sepertinya Kondisi pasar Lovebird ini Makin menggeliat khususnya lovebird aqua harganya kalau kita perhatikan sudah e, makin mahal yang sebelumnya masih kisaran 2 jutaan sekarang sudah menyentuh di atas 5 juta Alhamdulillah juga karena teman-teman peternak mulai bisa memanen hasilnya terus e, bagaimana cara mencetak lovebird aqua yang homozygot sebenarnya ada beberapa, e, beberapa cara yang bisa kita lakukan yang pertama, dengan cara menjodohkan eh, Aqua Blue 1 dengan eh, Green Non-Split Harus benar-benar dipastikan ini Bahwa Greennya adalah Green yang Non-Split Yang kedua, dengan cara menjodohkan eh, Aqua Blue 1 dengan Blue 1 Blue 2 Oke, kita coba bahas cara, eh, cara yang pertama Langkah yang pertama adalah jodohkan aqua blue 1 dengan green non-split tadi dari pasangan ini akan kita dapatkan anakan green split aqua dan green split blue satu. langkah yang kedua adalah dengan menjodohkan anakannya tadi green split aqua kita jodohkan dengan green split aqua dari pasangan ini akan kita dapatkan anakan aqua murni atau homozygous dan e, green possible split aqua. Di sini kita sudah bisa mendapatkan lovebird aqua yang homozygous atau aqua yang murni. Terus cara yang e, kedua bagaimana? Nah, langkah pertama adalah dengan menjodohkan aqua blue 1 dengan e, blue 1, blue 2. Dari pasangan ini akan kita hasilkan anakan Aqua Blue 1, Aqua Blue 2, Blue 1, dan Blue 1 Blue 2. Langkah yang kedua adalah jodohkan anakannya yang tadi. Aqua Blue 2 dengan Aqua Blue 2. Dari pasangan ini akan kita hasilkan anakan Aqua Murni atau Homo Zygote dan Aqua Blue 2 serta Blue 2. Di langkah kedua ini kita juga sudah bisa mendapatkan Love Bird Aqua Murni atau Aqua Homo Zygote. Nah, selamat mencoba dan jangan untuk terus berkreasi.